Selamat datang di acara talk show Everyone Inspires with Brimo. Dan Everyone Inspires with Brimo ini adalah sebuah casual talk show dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Nah, teman-teman, pada Everyone Inspires kita kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang musisi yang juga aktif sebagai podcaster. Nah, tapi sebelumnya, kenalan dulu ya. Saya Narina, saya akan jadi host di acara Everyone Inspires kali ini. Dan sebelumnya tenang aja teman-teman kita yang udah ada di sini sekarang udah melakukan dan menerapkan protokol kesehatan jadi semoga teman-teman juga selalu menerapkan protokol kesehatan ya biar Indonesia semakin sehat lagi ini ya nah, semangat hari ini kita bisa ketemu dengan sobat BRI di rumah dan udah gak sabar juga untuk sama-sama belajar dari sosok satu ini jadi kita akan cari tahu gimana sih sosok ini bisa menjadi musisi yang terkenal dan sekaligus aktif juga jadi podcaster nah tapi sebelum itu, aku pengen kenalin dulu dan ingetin teman-teman bahwa kita punya aplikasi kece dari BRI yang namanya BRIMO nih teman-teman. Nah, aplikasi BRIMO ini punya banyak fitur-fitur kece yang bisa bikin hidup kita lebih mudah. Nah, kenapa sih harus pakai BRIMO? Nah, teman-teman kalau misalnya nanti nih pas lagi nonton tiba-tiba pulsa habis, tiba-tiba kuota habis, tenang aja di aplikasi BRIMO, Teman-teman bisa dengan gampang top up pulsa, kuota, bahkan bisa juga bayar BPJS. Nah, jadi langsung aja buka App Store. Kalau misalnya belum punya nih, buka App Store atau Play Store. Langsung download dan cari aplikasi BRIMO nih, di handphone teman-teman ya. Nah, apa aja sih keunggulan dari aplikasi BRIMO, teman-teman? Jadi BRIMO ini merupakan aplikasi keuangan digital dari BRI yang berbasis data internet. Nah, mereka memberikan, BRIMO ini memberikan user interface dan user experience terbaru. Fitur login face recognitionnya juga udah kece. Login perawat fingerprint bisa top up GoPay, bisa pembayaran BPJS, pembayaran QR, dan punya banyak fitur lainnya. Dan dengan pemilihan source of fund atau sumber dana, setiap transaksi dapat menggunakan uh, rekening giro atau tabungan. Nah, kamu juga bisa mengecek rekening koran kamu selama satu tahun ke belakang, loh. Dan kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya kamu kehilangan ATM BRI kamu, karena kamu bisa dengan mudah memblokir aku ATM kamu yang hilang melalui aplikasi Brimo. Dan ada juga berbagai promo menarik yang cuma bisa kamu dapat di aplikasi Brimo. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai aplikasi Brimo yang Kece banget ini, scan aja QR code yang ada di samping aku, ya. Jangan lupa download dan pakai bimo oke? Okay? Nah, teman-teman, everyone inspiring kita kali ini, kayak tadi aku bilang, udah gak sabar kita kedatangan narasumber yang pastinya aku yakin kalian udah kenal banget. Uh, sosok ini punya lagu yang judulnya adalah Bismillah, musik videonya kece banget, dan dia juga punya podcast-podcast. Nah, langsung aja nih, kita Sapa, Hai Kak Baskara oh, Atau teman-teman biasanya mungkin lebih kenal dengan Bassboy Ya benar Nah Kak atau Kak ini Adalah yang tadi aku bilang musisi Sekaligus juga podcaster Dan ternyata Entrepreneur juga guys Jadi banyak banget nih right. kegiatannya yang Pastinya bakal bisa menginfluence teman-teman Teman-teman semuanya apalagi Usianya masih muda ya kan Nah jadi Aku juga udah nggak sabar buat ngobrol-ngobrol sama Kak sekarang, gimana sih tips-tipsnya ya kan, biar jadi anak muda yang kece. Nah, tapi Kak, nah, sebelum kita gimana? mulai ke pertanyaan yang lain, yes. Pertanyaan pertama dan aku yakin teman-teman uh, juga pasti penasaran. Hmm. Kenapa sih nama panggilannya Basboy dan yes. apa sih maknanya gitu? Basboy itu nama yang udah di Jadi sebenarnya Basboy itu ada dari nama Basboy ya, yes. itu udah ada dari sebelum gue berkarir di musik. Okay. Jadi waktu gue pindah ke Bandung di 2014 gitu, gue kuliah di tahun di Di mm. Eh, anak-anak di kampus itu ngasih nama panggilan ke gue, gue gak tau kenapa manggilnya Buzzboy Oke okay. Dan okay. semenjak dari hari itu, nama gue dipanggil Buzzboy di kampus Di saat gue mau ngeluarin lagu pertama gue, mm. gue pikir siapa yang nama panggungnya Ya udah deh, Buzzboy aja gitu Dan, pertama kayak nggak nama asli banget tapi masih nama asli yang yeah. kedua catchy juga yeah. pendek dan mudah diingat terus yeah. kalau jadi grafik tuh tipografinya bagus hurufnya bulat-bulat semua oh my god itu sampai kepikiran sampai tipografinya tapi emang bener sih nama Baso itu uh, menurut aku apa ya uh, gampang untuk diingat kalau yeah, ada jadinya yeah. ya gitu kan karena kalau mungkin kalau nama asli di industri uh, entertainment gitu mungkin si nama Baso ini akan lebih memberikan ini laki ya, kebetulan ya bener, bener, bener. sih. Oke oke, okay, okay. jadi itu teman-teman kita udah gak penasaran lagi nih. Ternyata itu adalah filosofi hmm. nama basketball. Iya, gak ada filosofinya sih. Eh, Nggak ada filosofinya banget. <laughs> <mak. laughs> benar Tapi ya kita berharap dan berdoa juga nama itu bisa terus mengiringi kak basketball ya dalam keberhasilannya amin. ya. Amin, amin. Nah tadi aku udah sempat bilang uh, spoiler ke teman-teman kalau kak Bas Boy itu adalah seorang musisi seorang podcaster bahkan hmm. juga seorang entertainer. Yeah. Nah kalau misalnya untuk bidang pekerjaan musisi sama podcaster itu dari kapan sih sebenarnya? Musisi itu sebenarnya sebagai pekerjaan yang mesti dibilang mungkin udah dari 2000. Nah itu agak susah gue buat ngedefinisikan kapan musik jadi pekerjaan. Oke. Okay. Kenapa tuh? Karena buat gue musik nggak pernah kerja ya uh. bermusik aja nggak kerja. Iya. Kerja kan disuruh, bermusik kan enggak ada yang nyuruh. Iya, enggak ada yang nyuruh. Jadi dibilang sebagai, mungkin sebagai karir lebih tepatnya mm -hmm. kali ya. Mungkin bisa dibilang sebagai karir yang serius. Di... Jadi bermulai menata karirnya itu dari 2016, mm -hmm. tapi baru dia mulai bisa, mungkin lah ya, mungkin bisa dibilang. Itu di 2017-2018. 18 lah, 18. Baru mulai kasaré benih yang kita tanam tuh baru mulai bisa berasa oh ini tuh lo tunasnya gitu yeah. oh ini lebuahnya yeah. gitu walaupun mungkin ya panen-panen di tahun segitu belum yang panen yeah, yeah. belum yeah. jadi kebun mungkin ya pohonnya baru satu betul betul jadi awal mulainya mungkin dijadikan karir 2016 tapi akhirnya baru menabur benihnya uh, menabur apa namanya hasilnya yeah. panennya ya sorry hasil panen so, panennya ya, itu 2017-2018 lah ya Nggak butuh waktu lama eh, memang butuhnya kegigihan ya dalam proses itu kayaknya dari, menurut, dari hati aja ya sih. Ini menurut gue lebih ke, kalau untuk bidang-bidang kayak hmm. musik atau yang kreatif-kreatif hmm. gitu ya Yang bisa dibilang sebuah bidang yang gak ada alat ukurnya uh. Lebih ke, lu seberapa ngotot sih okay. Seberapa ngotot, karena udah pasti early stage udah pasti bojol hmm. Rugi udah pasti Cuman balik lagi, ada orang yang lihat itu sebagai loss, sebagai rugi, ada yang lihatnya sebagai investment. Karena sebenarnya lo lagi invest ke diri sendiri, gitu. Di saat lo jadi sebuah entitas, sebenarnya diri lu tuh IP, intellectual property, kan. Betul. Cuman sayangnya belum ada di IPO aja, gitu. Ya. Kan? Belum jadi company aja, ya, gitu kan. Ya. Bahas gue itu bisa jadi PT, bahkan. Betul, ya. betul. Nah, di saat itu ya, gue meyakinkan itu ya. Udah ini gue invest. <laughs> Seandainya ini flang juga, seenggaknya gue udah jadi investasi. Iya. Financial banget ya <laughs> ah, ah, Ini ada seolah. Jadi pas banget nih di topik kita kali ini Jangan sabar nih ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan, -pertanyaan yang Tapi tenang, tunggu dulu, dulu Kita mulai dulu dari pertanyaan dasar dulu Ya yeah, kan? Nah. Yeah, well, well, well, well. nah, uh, tadi Kabasboy sendiri bahkan bilang bahwa Kayaknya musisi itu bukan pekerjaan Tapi mungkin bisa dibilang karya Pak, ya. yeah. Mungkin lebih tepat untuk disebut karya Nah, apa sih latar belakang akhirnya Kabasboy itu merasa bahwa oke okay Gue kayaknya uh, akan menekuni karir gue di bidang musisi ini, gitu Apa sih yang melatar belakangi akhirnya memilih musisi dan podcaster Bahkan yang sekarang hmm. lagi happening banget nih hmm. Jadi, bidang uh, pekerjaan atau karir uh, hmm. uh, Kalau untuk, hmm. pertama yang musik berarti. Iya, Kalau untuk musik itu sebenarnya akhirnya gue pilih Kenapa gue kayak kereh gitu harus di musik Karena kayaknya Gue nemuin suatu hal yang bikin gue ini klise mungkin hmm. ya, cuman uh, Gue adalah orang yang mengamini bahwasannya Everything is a cliche because it's true ya. Oh, oke okay. Gak akan ada hal yang gak jadi, eh jadi klise kalau dia gak bener Dia oh. jadi klise karena bener Nah buat gue pribadi, kenapa gue lakukan musik? Akhirnya karena satu-satunya yang bisa bikin gue ngerasa hidup hmm. terus bisa kasarnya punya kontribusi Ada gunanya di dunia ini lewat hmm. musik gitu jadi uh, it's more than sekedar pintu income doang ya, bukan sekedar revenue stream doang gitu. Karena balik lagi juga sebagai revenue stream dia sebenarnya agak lumayan gambling bisa kita bilang ya, suatu industri yang di Indonesia belum hmm. <laughs> belum aja gitu kayak yeah. mungkin di Amerika gitu. Di Amerika orang bisa bermusik nggak harus terkenal tapi bisa hidup enak. Iya kan, gitu di Indonesia kan masih tetap kita harus menjadi seleb. Iya, iya, toh. Makanya kadang, kadang yang kontroversial itu. Lebih, Tapi. Iya. Uh, cuman <laughs> balik lagi gitu kenapa itu jadi pilihan gue karena bermusik di situ gue bisa ngerasa punya arti kali. Hmm. Gitu. Ya, jadi ada value nya hmm. ya. Oke, okay. berarti kabas gue ini salah satu orang yang beruntung karena dia bisa menjadikan hobinya. Sekaligus, sekaligus jadi pendapatan. Jadi pendapatan. Iya, nah iya. itu seru banget sih. Kalau untuk podcast. Itu awalnya bisa dibilang, gak sengaja ya Karena gue juga baru mulai hosting-hosting podcast itu Belum setahun Iya Jadi itu awalnya gue jadi tamu di salah satu media yang Lagi oke okay banget gitu hmm. Gue gak tau boleh disebut di sini atau gak namanya, ya Gimana? Ya yeah, lah ya gitu Di satu media itu ya, di satu media sangat uh, And then Setelah gue jadi tamu hmm. Si hostnya waktu itu salah satu si project leader Medianya bilang ke gue, apa lo mau nge-host aja? Oke okay. Terus gue ngelihat list tamu-tamunya dia gak pernah ece-ece hmm. Ya gue host aja gitu, iya. seenggaknya Gue kenal sama semua tamu-tamu yang dia undang Dan itu ngebuka ribu banget betul, betul. Ada pilih lain yang Benar. bisa didapat dari uh, apa namanya peluang tersebut Benar. ya Ditambah juga ya kuliah gue komunikasi hmm. Jadi ya masih tetap satu jalan sama Ya, ilmu betul, betul, betul, betul. jadi justru kadang-kadang peluang seperti itu sebenarnya valuenya mungkin bukan cuman ke uh, cash cash revenue yeah. tapi ternyata ilmu mungkin ya ilmu sih kayak Iya, eh, kayak aku mungkin nih sekarang ngobrol sama kampus boy gitu kan Kasih nanti nih kita bakal dapat banyak banget ilmu-ilmu dari kampus boy yang di umur mudanya dia punya banyak uh, apa namanya karir yang bisa dia uh, jadikan apa namanya uh, untuk berlangsungan hidup Amin. gitu ya dan juga hmm. Dengan entrepreneurship itu bisa juga membantu orang lain, Oke. ya kan? Nah, Oke. itu dia. Seru ya, teman-teman. Nah, um, kalau kita ngomongin soal musisi sebagai musisi, hmm. Nah, Kabaswa ini dikenal sebagai musisi yang salah satu musisi yang punya ciri khas, ya kan? Nah, terus juga bukan cuma jadi musisi, bisa jadi podcaster juga, ya kan? kira-kira hmm. kenapa sih bisa kayak gitu tipsnya apa tuh bisa punya ciri khas suara kayak gitu bisa jadi podcaster juga, hmm. nah gimana tuh? Mungkin sebenarnya ciri khas lebih ke proses gua mengenalin diri sendiri. Hmm. Kalau ada kayak pertanyaan kayak gini selalu ditanya apa yang bikin bass boy beda dari okay. yang lain? Yeah. Yang bikin bass boy beda ya bass boy adalah bass boy dan lo semua bukan bass boy gitu. Dan yang bikin lo semua beda dari bass boy adalah lo semua adalah lo semua dan lo semua bukan bass boy. Uh -huh. Cuma terkadang mungkin kita masih uh, kurang kali dalam mengenali diri kita sendiri. Uh -huh. Terkadang kita masih cenderung untuk ngikutin the ideal image of. Gua tuh harusnya kayak Cristiano Ronaldo. Wah, wow, yeah. ya. Padahal? Padahal lu nggak akan pernah jadi Cristiano Ronaldo sampai lo meninggal. Iya. Yeah. Dan Cristiano Ronaldo tuh nggak akan bisa jadi elu Sehebat-hebatnya Cristiano Ronaldo dan seenggak hebat-hebatnya elu Cristiano Ronaldo nggak bisa jadi elu Walaupun kita bisa bilang mungkin secara pencapaian dan lain-lain Elu -lain, nggak ada hebat-hebatnya dibanding Cristiano Ronaldo Cuma dia nggak akan pernah bisa jadi elu ya. Karena semuanya terjadi dalam hidup lu, experience lu, pengalaman lu, lingkungan lu Orang tua lu upbringing, makanan yang lu suka itu pasti beda hmm. Jadi sesimpel, mungkin kita bisa bilang, tapi kan banyak orang lain kesamaannya suka iya. Misal kita sama-sama suka tempe goreng, hmm. Tapi cara kita menyikapi tempe goreng juga pasti beda betul. Mungkin gua makannya selalu setiap suapan nasi Mungkin hmm. lo selalu di terakhir Satu nah, Satu Jadi dari preferensi-preferensi yang ada itu gue coba untuk mengenali Sedetail mungkin hmm. Setelah gua mulai kenal Gue jadiin senjata, jadilah branding Branding, betul. Setelah jadi branding jadilah beda hmm. Karena akhirnya beneran terbukti bahwasannya gak ada satupun orang yang sama kayak gue. Setuju, setuju, Jadi awal mulanya tuh kenalin diri sendiri dulu yeah. ya, karena kadang-kadang banyak orang sebenarnya justru nggak mengenali dirinya, dirinya sendiri, sendiri. sendiri ya. Setelah kalian bisa mengenalin diri kalian sendiri itu seperti apa, di situ sebenarnya karena semua orang pasti punya value masing-masing benar-benar kan, benar. yang benar. gak ada di orang lain. Kita ya? kata Abbas boy kan. Jadi kalau misalnya kita udah mengenalin diri kita sendiri, kita tahu value kita di situ kita bisa membranding diri kita sendiri yeah. ya. Yeah. Nah paling itu biasanya sebuah momen yang nanti akan sangat berat bisa mengendalikan diri sendiri adalah Lo akan lihat borok diri lo hmm. Yang lo gak nyangka, ah masa sih gue kayak gini? Ya. Dan itu, itu akan butuh waktu bargaining yang lama ya Emang bener ya gue separah ini hmm, okay, okay. Jadi uh, proses mengendalikan diri itu gak seindah ya. itu gitu Karena nanti lo juga akan terpapar sama fakta-fakta sebenarnya Lo tidak sehebat dan sebaik yang lo pikir, betul. tapi lo harus terima itu juga. Iya, betul banget. Dan mungkin bisa, kalau, kalau kita udah tau kayak gitu ya, dijadikan hal, -hal positif ya, gitu kan? Benar. Jadi itu bisa jadi nambah value kita, lah Benar-benar, ya kan? Bener-bener, kita lagi deh, ya kan? Karena gak ada gunanya kalau kita udah tau, oh kita oh, oke terus, ngapain ya kan? Dia ya, selalu harus benar. lihat dari sisi lainnya ya kan? Hmm. Oke, keren banget ya, teman-teman. Ya, kabas gue ini, nah, kabas gue, kamu kan punya karya yang kemarin terakhir ya lagunya itu yang uh, sangat terkenal yang Bismillah itu ya sama Kak Kamila ya terus punya podcast juga music videonya juga kalau teman-teman lihat itu sangat kece banget ya colorful seru banget aku pengen tanya di balik itu semua atau di balik semua karya yang kamu punya hmm. sebenarnya pesan apa sih yang pengen kamu sampaikan nih dari karya-karya kamu baik itu di podcast ataupun di uh, lagu-lagunya karena sebuah itu kira-kira apa sih value atau pesan yang pengen disampaikan hmm sebenarnya gue nggak punya pesan spesifik yang pengen disampaikan lebih ke gue pengen merefleksikan realita lewat kacamata gue aja karena mungkin salah satu kegelisahan gue adalah gue jarang bisa ngerasain refleksi realita yang telit dari musik Indonesia untuk seringnya biasanya musik Indonesia buat gue tuh biasanya kurang kontekstual gitu. seringnya ya Aku sayang kamu, akunya enggak tahu siapa, kamu enggak tahu siapa Ini aku apa? Kelas pekerja, kelas menengah, kelas atas, grassroot Kamunya siapa? Bekerja kantor, freelance yeah, yeah. Sayangnya kenapa? cinta segi 3, segi empat, segi enam, mm. segi lapan Jadinya kurang, e, ibaratnya kalau pelajaran Bahasa Indonesia itu ada latar, plot, Latarnya kurang gitu. Mm. Kan? Cuman dapat emosionalnya gitu Nah yang pengen aku coba selalu sampaiin lewat lagu aku adalah Aku pengen bercerita penuh karena kebetulan mediumnya rap ya, okay. bisa lebih banyak berceritanya. Yeah. Gitu. Mungkin ada beberapa lagu yang, terutama yang gak nge rap gitu agak sulit untuk dia bercerita sebanyak itu. Untuk gitu. memang harus kita nikmati ini dari segi emosional. Yeah. Yeah. Nah, cuman karena aku dari kebetulan nge rap gitu, jadi pengen itu disampaikannya se spesifik dan sematikulus itu. Hmm. Nah, itu tuh yang pengen dicoba disampaikan oh, lewat ya. lagu lagunya. Kalau lagu podcast sendiri gimana? Sama nggak? Apa kayak gitu? Kalau podcast juga bisa dibilang sama sebenarnya cuman dengan medium dan format yang berbeda Kebetulan kalau podcast kan kita dua arah Sedangkan kalau lagu kan kita satu arah Kita nggak ngobrol nah, enaknya kalau podcast itu jadinya biasanya ada tak sama lawan bicara hmm. Dan sering juga jadinya sebuah reality check ya bahwasanya tidak semua orang satu opini sama kita Iya ya betul Jadi itu ya, jadi lebih kepengen menjadikan musik itu atau lagu itu sebagai apa ya berdasarkan apa yang pelita yang ada aja yeah, gitu like, refleksikan yeah, yeah. nah kalau nggak bahas boy sendiri kan tadi uh, apa namanya kamu juga uh, bukan cuma musisi, vokster dan mm. kan ada satu lagi entrepreneur yeah. ya kan punya beberapa uh, apa namanya punya Jadi beberapa business. bisnis gitu kan kira-kira gimana tuh cara ngebagi waktunya dengan kegiatan yang banyak banget nih ya kan mm. sementara satu minggu cuma tujuh hari yeah. ya kan? Gimana cara kamu akhirnya bisa membagi biar semuanya tuh berjalan dengan lancar? Uh, mungkin bisa dibilang uh, salah satu cara untuk membagi waktu Untuk kerjaan yang multi ya, bisa kita bilang yang ada banyak ya Itu yang mau dipikirin, kayak gue kebetulan ada empat gitu Nah salah satu mani, uh, trik gua nge-manage waktunya dalam empat ini adalah Yang pertama dibantu bahwasannya empat ini datangnya nggak berbarengan okay. 4 ini datangnya kan musik dulu Jadi di saat 2, 3, 4 datang Musik itu udah di fase dimana bisa lebih autopilot Iya Karena pasti kalau di saat musiknya lagi merintis banget Terus sambil buka brand Wah, wah aduh, aduh, aduh, aduh. Musing, ya, ya sih Apalagi sambil skripsi nah, wah, Aduh, Iya kan, gitu Kebetulan musik udah dari zaman kuliah hmm. Jadi waktu setelah lulus skripsi, lulus kuliah Musiknya udah di jalan, udah di fase yang lebih enteng ya, enggak yang harus, kasarnya kalau anak kecil tuh, udah SD, ya. SD udah kelas 4 gitu, udah, udah lu sekolah naik onjek aja ya, gitu, udah ya, ngerti, udah ya, ya, ya, harus disetirin, ya. gak harus disuapin gitu loh, tinggal dipantau-pantau kan, gitu, terus barulah masuk yang lain-lain gitu. Jadi di saat anak pertama, nah itu tadi berarti ya, materi ya. itu kayak anak gitu okay. Walaupun gue belum pernah punya anak <laughs> <laughs> Cuman kebayang analoginya ya, ya, gitu Iya betul, dia lebih gampang gitu iya. ya sama temen iya. ya Iya kan. ya, mungkin enaknya di saat mau ngambil anak kedua atau pengen punya rencana beranak kedua sih Kalau bisa di saat anak pertama udah nggak butuh perawatan yang sangat detail ya. gitu. Jadi ngebagi waktunya nggak full oh, di satu, satu, uh, apa, satu tempat iya, ya? Iya tapi... karena bisa kebayang kan maksudnya di saat orang punya anak Empat, empat, baik, iya. umur umur bulan, waduh empat, itu jadi itu tipsnya teman-teman. Kalau misalnya kamu merasa kamu pengen punya banyak kegiatan, atau iya. misalnya ternyata bahkan kamu memang sudah punya banyak kegiatan, itu tipsnya dari kabas empat, Jadi jangan uh, sampai tuh. Kegiatan satu dan kegiatan lainnya kamu benar-benar puluhin di satu uh, waktu yang bersamaan benar. Tapi kamu harus punya, uh, mungkin harus lebih bisa memilah gitu ya Karena dulu yang mau dilakuin benar. Entoan, benar. Entoan, Dan entoan. sebisa mungkin sih Kalau pengen multi kegiatan itu atau multi bisnis ya, nggak harus ya, iya. cuman ini akan lebih mudah aja Kalau satu bisnis ke bisnis yang lain Atau satu kerjaan ke kerjaan yang lain itu berkesinambungan hmm. Jadi kalau dapat achievement Lagia like ya misalnya gitu Basboy achieve di musik hmm. dapat penghargaan atau apa value-nya naik. Yeah. Terus orang tahu Basboy megang brand ini, brand ini juga ikutan naik dong. Betul. Nah itu jadi kalau ada ketersinambungannya bisa lebih mudah juga untuk yeah. kontrolnya, tapi akan susah misalnya kalau yang satu musik, yang satu lagi misalnya pemasok aspal yeah. di, di Kalimantan susah kan gitu maksudnya nggak ada. Tidak nyambung Tuan -tuan ucuman, yang kan, bisa, yeah, ya kan? Cuman bukan berarti nggak bisa tapi akan lebih enak kalau kau punya beberapa uh, kegiatan yang memang berkesinambungan. berkesinambungan kayak gitu kayak kak Basbo ini punya musisi, podcast atau sama-sama mungkin di bidang yang hampir mirip tapi uh, ada dua uh, kegiatan yang berbeda yeah, ya untuk dia terprena setuju banget. Ini tipsnya penting banget buat kita kita yang kadang-kadang pengen punya ini pengen punya itu hmm. ya kan apalagi anak muda yang usianya masih zaman ini ya, apa namanya lomba nah, ya kan begitu juga. Nah tapi ya kak dari semua yang udah kamu sekarang uh, punya, maksudnya uh, karir yang sekarang udah ada, karya yang udah ada pernah gak sih ngalamin fase dimana kak Bas Boy, mungkin meragukan atau uh, di -meragukan diri sendiri kayak gak pede kayak insecure mungkin ya, bahasa hmm, zaman hmm, sekarangnya gitu, pernah gak? pernah, pasti ya, pasti pernah fase itu datang gak cuma sekali terus lewat terus, yeay I'm free, gitu. I've passed this situation enggak, nanti itu bakal dateng berkali-kali, mungkin dulu waktu gue lulus lulusan yeah. Uh, lumayan oke. Okay. Ngapain ya teman-teman gue udah pada kerjaan nih di agensi-agensi ternama. Berber agensinya nama-nama Eropa gitu lah gitu. Begir, begir, begir. Balik lagi, semua tuh bisa dilihat dari segi positif ya. Jadi Kamu yeah. mau tahu gitu Benar-benar. Setuju banget deh. Ya. Keren banget emang. Aku seneng banget waktu suka nih ngobrol sama Kak Basboy ini kayak banyak banget ilmu yang bisa kita dapat pasti kalian juga ngerasain ya Amin kan? amin amin. Nah, tadi Bayangin di umurnya yang masih muda, uh, Kak gue ini punya beberapa kegiatan, ya kan? Balik lagi, aku ada di musisi, si. ya kan? Uh, work dancer, okay. entrepreneur, yeah. terus tadi ternyata juga semua desain, yeah. ya kan? Wah, di banyaknya kegiatan atau karir yang kamu punya, gimana sih kamu uh, mengatur keuangan, Kak? Nah, ini seru. Nah, Karena gue dulu orang yang gak bisa ngatur keuangan. Ah, oke. Okay. Gue gak bisa ngatur keuangan, jadi dulu Sepanjang 2019, 2019 itu udah pindah ke Jakarta hmm. 2016 dan udah masuk manajemen, terus panggungan udah banyak okay. Tapi ya dulu hidup bulan Februari itu didanain sama panggungan Februari oh. Hidup bulan oh. Maret didanain sama pekerjaan di bulan Maret yeah. Jadi itu gak pernah ada uang yang didapat di Februari itu bisa bertahan sampai lebih dari Februari iya yeah. bulan ini, bulan ini, bulan depan, bulan depan oh. Sampai akhirnya Corona datang, yeah. job di cancel Waduh, duduh, duduh, pusing. Duduh, <laughs> iya, aku ketir atau ketir, ketir, ketir baru dari situ belajar namanya nabu. Hmm. Nah, akhirnya tuh gue, kalau gue sendiri untuk memanajikan uang itu adalah bisa uang masuk itu langsung gue pisahin di awal. Hmm. Gue nggak tunggu ntar. Hmm. Ada orang kan mungkin yang dipakai dulu ntar sisanya ditabuh. Okay. Kalau gue tuh langsung dipecah. Gue tuh langsung bisa pecah ke tiga reksim. Okay. Terserah sih, bentuknya mau rekening bisa, atau Mungkin mau disimpen di bawah kasur bisnya. Ininya gue pecah ke tiga. Slot itu yang satu ini uang harian gimana hmm. itu itu situ daily expenses. Hmm. Yang satu tabungan, yang satu dana emergency. Oke. Okay. Ini ilmu lagi nih teman-teman. Jadi kalau udah dapat penghasilan, jangan nanti ya, langsung langsung. Langsung. Ya? Karena kalau udah berasanya punya uang. Let's say masuk let's say ya sebagai contoh gitu lu masuk 10 juta. Lu gitu. enggak lu terus enggak punya 10 juta gitu. Lu cuma punya paling dua 3 juta gitu. 3 juta lagi kan harus buat masa depan lu gitu enam juta lagi. cuma ya terserah ya. Barang-barangnya gue lebih yeah. masing-masing. Kalau gue pribadi gitu Cuman kalau gue pengen di satu rekening 10 juta kayak gue di 2019 Ya gue berasanya, gila, gue duit gue 10 juta nih Jadinya gak ada limiternya yeah, gitu Mungkin, yang ya, ya. Ya, okay. mungkin buat temen-temen yang nonton Lebih bisa punya limiter diri mungkin ya uh, Lebih baik gitu ya. Mungkin bisa dengan cara itu. Cuman kalau gue pribadi karena gak bisa hmm. gitu Makanya gue bisa yeah, Jadi itu sebenarnya tips dan triknya. Kalau kamu ngerasa Kalau kamu punya satu sumber dana dan kamu gak bisa melimitasi itu dan baiknya dari pertama kali kamu punya penghasilan, langsung aja tuh dibagi-bagi Iya, dibagi-bagi Atau ya. bisa uh, dibagi dua mungkin ya Orang lebih simpel dibagi dua Jadi uang masuk, dibagi dua Misal uang masuk 10 juta kan kita kan pasti bisa ngitung biaya hari-hari -hari kita makan Daily expenses lah ya, ya Makan, listrik, laundry, mungkin buat anak kuas, bayar kuas naik gym, bayar gym Pokoknya yang harus dibayar lah betul. Yang harus setiap bulan di cash dibayar Itu dihitung, let's say, misalnya total semua kena apa Berarti ada sisanya enam juta enam juta ini lo masukin langsung ke tabungan ya. Tabungan ini biasanya kalau gua kalau cuma dua Tabungan ini fungsinya ngedinginin uang nah, Ngedinginin uang? Iya Namanya dana darurat sih kalau gue tuh siapin 6 bulan ke depan Misalnya setiap bulan lo dapat gaji tadi 10 juta Bisa nabung 6 juta Itu berarti baru dingin setelah di rekening ada 36 juta di atas 36, itu baru sisanya uangnya bisa lu putra-putra jadi investasi Jadi... Apa? Kripto ya, Jadi... Ya. Saham ya. Atau lu pengen apa, pengen apa Tapi seenggaknya ada 36 secure Cuman balik lagi Menurut gua 36 tadi itu gak harus ya Di saat lu misalnya punya gut feeling Ini daripada 36, dia mending 36 gua putra jadi model kaos Go, men Lu gitu. yang lebih ngerti situasinya Gak pernah ada patokan patokan karena Cuman ya, memang kalau mau aman ya oke. Okay. Itu tipsnya, ini tipsnya tuh nggak dari buku ya, tapi ini dari realita ya, kan? ya kan, ini dari pengalaman jadi lebih, menurut, ini lebih valid buat kita bisa Contoh nih ya kan, gimana kesuksesannya kelas Basboi ini ya kan kan dia bisa mengatur keuangannya dengan baik gitu ya kan Ngomong-ngomong nah, soal mengatur keuangan, hmm. kelas Basboi tau nggak soal yang namanya aplikasi Brimo nih, tau nggak? Belum, dari tadi baca nih BRIMO, BRIMO, BRIMO, BRIMO, tapi belum tahu BRIMO gue Apa sih? Aku harus kasih tahu nih, untuk Kak boy dan hmm. juga teman juga nah Jadi Bank BR Indonesia itu punya yang namanya aplikasi bernama BRIMO Baru nih Dan salah satu keunggulan dari BRIMO adalah Dia bisa mengatur keuangan, yaitu PFM namanya Nah, fitur PFM ini digunakan untuk membantu nasabah untuk menginformasikan jumlah pemasukan dan juga pengeluaran yang dilakukan selama bertransaksi menggunakan channel BRI nice, nice, nice banget Jadi kayak tadi kamu sempat bilang tuh kan tentang apa namanya, um, mengatur keuangan Iya, dipisah-pisah Dengan BRIMO ini BRIMO bisa bantu kita buat memelihat dan memonitor pemasukan dan pengeluaran kita Oke, okay. jadi bisa dipisah-pisah tanpa harus buka tiga rekening bisa 3 -3. nice, nice Keren ya? Yeah tetap emang. Nah, Kak Best Boy selain itu aku juga punya pertanyaan. Kalau misalnya, menurut kakak, apa yang bisa membuat Kak Buzzboy akhirnya bertahan dan tetap yakin untuk gue harus lanjutin karya-karya gue? Walaupun di luar sana banyak orang-orang yang mungkin juga pengen seperti kakak atau hmm. challenge yang besar di industri ini, apa yang bikin Kak Buzzboy yakin bahwa harus tetap bertahan untuk berkarya dengan uh, tujuan kakak tadi? Gimana? Hmm karena gue kalau nggak bikin ini nggak jadi gue, Sesimpel okay. itu aja. Masih. Iya. Kalau nggak ada duitnya gue bisa cari duit di tempat lain terus duitnya gue oper buat ngerjain musik gitu. Karena saya sih saat misalnya musik nanti udah nggak lagi menguntungkan, buat hmm. gue jangan sampai harus yeah. bulan jadi sampai ya <laughs> sampai. Gitu. Jangan sampai ya Cuma kita galauin berdua. Cuma misal, ya. misal, misal. Ada ya, satu kasus gitu. misal, ya gue sesimpel gue akan cari uang di tempat lain. Iya terus gue akan hidupin musik gue gitu karena. Gue bermusik, berkarya, gue nge gue bikin baju, gue bikin sepatu Ngebuat ya, ngebuat itu Udah jadi Identitas, udah jadi Kayak tujuan, my purpose of existing gitu okay. Kayak buat apa gue ada, kalau nggak ngelakuin itu begitu Buat gue, gue pribadi, jadi Nggak bisa nggak lanjut Andai bisa, andai bisa, gitu. karena capek sebenernya Andai bisa-satai gue nggak bisa gitu, Kalau gue berhenti kayak kayak Kayak Sakit kali gitu, hmm. Kayak gila. Kayak udah jadi dalam dirinya gitu, jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi Bikin jadi baru, jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi beruntung banget kabasbo ini salah satu dari orang yang bisa menghasilkan Masukkan nih dari hobinya jadi yes, uh, enjoy sorry. gitu yeah. ya melewati setiap prosesnya tapi buat kalian yang nggak seperti kabasbo yang mungkin pekerjaan yang nggak relate sama hobi yang nggak apa-apa yes. juga gitu selama kalian melakukan itu dengan um, enjoy hmm. mencintai apa yang kalian lakukan sebenarnya kalau buat gue pribadi lebih ke, ke, ke kalau dibilang kalau ditanya gue enjoy atau enggak sebenarnya gue juga menderita nggak hmm. ada bedanya sama yang karena kan orang akhirnya suka banget, ini topik yang sering banget terjadi di anak, anak muda. Aku tuh suka banget ngebanding-bandingin kreatif sama ngantor. Iya hmm. kan? seakan-akan lu lebih enak? Enggak, lebih enak lu. Lu lebih enak? Enggak, lebih enak lu. Menurut gue dua enggak ada yang enak. Namanya hidup di dunia pasti menderita. Lu harus pilih menderitanya mau kayak gimana. Ada orang memilih kerja kreatif, freelance, jadi entrepreneur, kepuasannya dapat batin. Tapi penderitaannya, adalah omongan tetangga, omongan orang tuanya kamu ngapain sih kerja kayak gitu, terus finansialnya nggak stabil. Ada orang yang milih keenakannya adalah finansial yang stabil, tapi penderitaannya batin. Kok gue nggak explore, kok gue nggak ini ya. Lu pilih aja penderitaannya mau yang mana. Kebetulan derita yang gue pilih yang ini. Iya, ini berterugi semuanya. Harus bersyukur ya. Harus bersyukur ya. Karena kalau misalnya kayak gitu kita akan melihat kok gue gini terus terus terus gitu ya. Jadi syukuri setiap yang kita dapat ya, ya. karena balik lagi semua tuh udah ada uh, rezekinya benar. kita juga pasti punya value nya masing-masing dalam diri kita ya kan Ah, keren banget nih kan nah sama ini sebenarnya agak real ya? pertanyaanku juga apa sih kira-kira pesan dari kak Basboi untuk anak muda yang sedang berkarya atau pengen kayak kamu pengen jadi musisi pengen jadi podcaster ya. gitu kan dengan uh, apa namanya industri yang semakin kreatif apa nih kira-kira pesan dari kak Basboi buat anak muda ini Pertama bikin aja, terutama apalagi yang muda-muda banget, misalnya kayak umur 17, 16 gitu Lalu bikin aja macem-macem Lagi rame podcast, bikin podcaster juga ketahuan lu suka atau enggak gitu Jangan kemakan omongan ah lu mah lagi zaman doang aja ngikutin gitu, ya namanya eksplorasi muda. Karena gue juga foto sempel, hmm. motor-motoran, iya mobil mobilan iya, iya maksudnya gue banyak ngelakuin akhirnya ada yang ternyata oh ini gue suka banget ini sukanya di sini ini sukanya cuma sebagai hobi ini sukanya cuma sebagai selingan gitu nanti akhirnya lo setelah mencoba banyak hal lo akan tahu yang mana yang lo paling suka dan lo bisa ngurutin gitu yeah. dan dari situ baru nanti lo bisa tentuin yang mana yang bisa lo seriusin menjadi karir kan atau cuma jadi sebagai hobi kan yeah. baru nanti karena semakin banyak referensi lo semakin enak lo ngambil keputusan karena kalau enggak ada referensi atau enggak ada susah, yang ngambil, yang keputusan, ya. Ya kan? susah ngambil keputusan. Iya kan? Susah Kan yang menjadi isu anak muda adalah susah mengambil keputusan ya. karena minim referensi. Setuju. Setuju. Jadi explore aja ya. Sebagai explore aja muda, dulu. mumpung kita masih muda, explore. Hajar aja deh semua iya. yang kalian mau ya. Jadi referensinya banyak, mau keputusan aja Oke. Sama set timeline sih, misalnya sekitar gitu ya. Set timeline. Lalu lah yang tahu timeline yang paling cocok dulu berapa lama. Hmm. misalnya lu pengin nyoba bidang 10 tahun gitu, hmm. leksin misalnya bikin lukisan gitu ya, sepuluh tahun uh, nggak works works, terus sepuluh tahun pelaporan, ya mungkin sudah saatnya itu bukan jadi karir tapi jadi hobi kali ya, Betul. sudah saatnya untuk mencari pemasukannya dari yang lain, tapi melukis jadi hobi. itu berarti harus punya referensi ya, lain ya? harus referensi, gitu biar yeah, nggak stuck nih. jadi nggak yeah. cuma, jadi nggak cematan nggak kuda yeah. gitu. iya, tuh, banget, sulit. Ya, mubung masih muda, nanti kalau kita udah makin berusia, kita semakin bingung. bingung benar, benar. Ya, kan? Karena kalau ambil resiko, udah takut. Betul. Jadi, mubung masih muda, explore aja ya, kan? Nah, pertanyaan yang terakhir, Kak. Wih, udah diunjungnya ya? Udah diunjungnya? Cepet banget ya, kalau kalau yeah. kayak gini ya. Saya udah, saya otot, bro. Sating, <laughs> kita dapat ilmu, tapi ngobrol dengan santai, ya nggak sih? Ini pertanyaannya adalah, aku yakin teman-teman juga pasti, ya. Ternasalah. Tips dari Kak Blast boy biar kita nggak Lelah, gak gampang lelah nih, atau gak pernah lelah untuk terus berkarya Karena mungkin kadang-kadang namanya kalau anak muda suka, kita kan lagi mencari jati diri ya yeah. Jadi kadang-kadang kayak, -kadang, nih ah, kayak gini, hmm. gimana tips dari Kak Abbas Boy Biar senang, uh, anak muda semangat terus buat berkarya, gak, merah, gak gampang menyerang, gak pernah lelah untuk berkarya Yang pertama olahraga ya? Olahraga Olahraga, ini gak ini, gue mau bercanda nih kali ini, gue bercanda, beneran, beneran, beneran, ya, beneran. ya baru mulai Setahun ini olahraga rutin, tiap hari gitu, benar lima kali seminggu nah. Gue sebelumnya orang yang enggak pernah olahraga, cuma hidup gue Dan ternyata olahraga gak cuman kerasa di badan tapi ke mental Oh, okay. Ngaruh ternyata Kenapa lu kayak gitu? Awalnya orang-orang bilang yang eh, kayak, lu olahraga nanti mental lu lebih ini Gue pikirin kayak, ah bisa sih Sampai akhirnya gue nyobain sendiri hmm. Ternyata iya, karena yang lu lewatin, let's like, segini di gym, di olahraga, kan berat okay? Di saat lu udah bisa ngelewatin itu bahkan jadi rutinitas Di saat lu nanti menemukan masalah-masalah Mental lo jadi lebih, kemarin yang kayak gitu aja gue lewatin Masa gini doang gak bisa Itu jadinya punya mental itu gitu Wah Aku baru, baru ini ya, baru tau kalo bisa ternyata olahraga bisa juga Ngaruh, seluruh. ngaruh, ngaruh Ada lagi mana -mana. gak kira-kira? Yang kedua itu ya, love the game sih Love, love the game Kalau lo gak suka gamenya, lo cuma suka tiap menang doang Dan lo gak menang tiap hari, kebanyakan kalahnya lagi pasti enjoy the process enjoy the process ya sih ya kalau kita suka gamenya iya eh, kebalik tadi. kalau kita suka main futsal main futsal kalah kita tetep happy kan iya yeah. well. kita suka main futsal nah, suka. tapi kalau nggak suka pasti pengen menang doang itu tipsnya keren yeah. love the game sih love the game gak yeah. ada yang lain udah dan kata kuncinya itu aja guys love the game love ya, the biar game. kalian terus semangat buat berkarya sampai kayak Kabas boy mungkin lebih dari kabas ya, ya nggaknya, ya, ya, ya. tapi ya, juga lebih dari ini. nah keren lah <laughs> tapi ini aja ini. udah keren banget ya teman-teman ah, ya, nah, makanya teman-teman juga harus bersemangat terus berkarya terus, jangan ya enjoy ya. the uh, process, love the game, love the game. ya oh, keren banget nih tipsnya. Labu labunya, labu labu. Labu. Oke, jadi tips terakhir dari kabas boy kalian harus ingat terus. Untuk menjadi anak muda yang terus semangat, nggak pernah nyerah ya kan? Love the game. Jadi kalian harus enjoy the process biar kalian semangat terus nih, guys. Nah, kabaswe ya ampun, ini nggak terasa banget ya? Yeah. Cepet banget emang kalau ngobrol-ngobrol kayak gini. Padahal ilmunya banyak banget. Waktu meyak. Waktu ya. Gak man. berasa emang Thank you banget nih kabaswe, udah apa namanya mau sharing sama aku dan juga teman-teman yang di rumah. Thank you banget kita Semoga juga ada manfaatnya Pasti sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman Aku amin, aja tak? perasaan amin. banget bermanfaatnya Teman-teman juga pasti kayak gitu ya kan Terima kasih banyak udah yes, datang ke sini Udah sharing pengalamannya yang kece banget Kasih kita tips yang banyak Kasih kita informasi juga yang seru-seru banget Aku berharap Sukses terus di kalian Di semua amin, amin, amin. kegiatannya amin, amin. ya kan Kami Masih juga lagi lancar sukses selalu juga loh. Thank you banget Jangan lupa ya yeah. ya kan? Terus berkarya ya. Iya, pastinya. Thank you banget ya Mbak Gasboy ya. Oke, Karina. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan sebelum okay. pamit aku mau kembali lagi kasih tahu sobat-sobat BRI. Nah, saat ini BRI memiliki aplikasi Brimo yang versi terbaru untuk mempersiapkan bisnis model baru ke depannya nih, teman-teman nah pergeseran habit nasabah yang sebelumnya mungkin kita bertransaksi lewat unit kerja BRI terus kemudian ke shifting ke ATM SMS banking diharapkan ya ke depan seluruh nasabah mulai bisa bertransaksi melalui internet banking nih teman-teman. nah cara daftar Brimonya gampang banget, uh, aktivasi aplikasi Brimo juga gampang banget, langsung aja teman-teman uh, langsung aja download aplikasi Brimo di App Store atau di Play Store-nya ya Nah cari Brimo ya aplikasi terbaru dari Bank BRI Indonesia dan kalau misalnya kalian pengen tahu fitur-fitur yang kece dari aplikasi Brimo langsung aja scan QR code yang ada di samping aku ini oke okay? banyak fitur-fitur serunya teman-teman dari aplikasi Brimo ya Oke okay. teman-teman semuanya terima kasih sudah join di sesi Talk Show Everyone Inspires kali ini bersama Kabas Boy dan juga saya saya Karina, pamit dulu, sebuah, sebuah, sampai ketemu lagi, bye, sayang-sayang ya.